Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Bahru Ulum, usia 46 tahun, asal Tangerang. Sebelum minum kopi stamina, badan saya lemas, mudah mengantuk, dan kurang bertenaga. Tapi setelah saya minum tripinitik kopi, awalnya memang urin menjadi deras. Tapi badan menjadi sehat, semangat, tidak mengantuk. Apalagi ketika kita sedang berhubungan dengan istri, stamina saya menjadi Mantap, sampai istri pun bertanya, "Kok oh, papa sangat kuat sekali? Silakan mencoba produk kopi Tripinity. Semangat."